Nah, ini sudah berjauhan, paling mengamankan diri. Saya harap kedisiplinan juga, minimal ya, menyalakan kamera itu tetap dijalankan sebagai protokol bahwa Anda memperhatikan, tapi menyalakan kamera ini aja sudah sulit. Nah, saya pun akan mempersulit apa yang saya amati. Saya ini juga minta tawar-menawar dengan orang kalau berurusan, tapi ternyata orang lain, tempat saya berurusan itu tetap tidak bisa uh, melakukan tawar-menawar. Nah, contohnya dengan yang akan saya jelaskan ini. Uh, Monty, nanti siap-siap screenshot ya, berapa orang yang bisa hadir di kelas ini. Bisa dimulai dari sekarang. Saya mulai share screen aja. Anda, saya uh, harapkan, harapkan, mengerjakan praktikum ini dengan waktu yang Anda atur sendiri. Jadi bukan suatu keharusan selesai hari ini, tidak. Anda saya beri waktu satu minggu, sampai dengan hari Rabu minggu depan, tanggal 23 Februari 2022. Saya harap Anda sudah menonton video-video yang sudah saya sarankan tadi sebelum masuk ke Zoom ini, sehingga penjelasan saya tidak terlalu panjang, dan waktu kita juga tidak terlalu lama. Saya harapkan Anda melakukan percobaan untuk mengukur kebisingan. Atau yang disebut dengan mengukur taraf intensitas bunyi. Dari mana? Dari sumber yang Anda punyai Bisa dari radio, bisa dari televisi, atau bisa dari tape recorder tetangga, atau yang punya itu speaker, tidak punya speaker biasa, Anda bisa menggunakan handphone. Asal handphonenya bisa bunyi ya. Lalu handphonenya itu dibiarkan pidato sehingga mengeluarkan uh, fungsi sebagai sumber suara. Yang kemudian anda, anda letakkan di suatu tempat. Nah, speakernya ini kemudian Anda ukur pada jarak-jarak tertentu. Misalnya pada jarak pertama ini R1. Lalu Anda letakkan lagi lebih jauh dikit pada R2. Anda letakkan lagi lebih jauh dikit lagi pada R3. Untuk mendapatkan jarak R1, R2, R3, boleh Anda menggunakan meteran. Silahkan, kalau meterannya cukup. Kalau ternyata jarak yang Anda pakai itu jauh-jauh, maka Anda boleh menggunakan aplikasi yang bisa Anda install di Android, namanya Distant Meter. Pak, saya tidak bisa mengerjakan sendiri. Bolehlah saya kerjasama dengan teman. Silakan. Pak, saya mau mengerjakannya besok, atau hari Sabtu, atau hari Minggu. Mumpung kami bisa ketemu. Silakan. Karena batasnya Anda mengerjakan sampai tanggal 23 Februari 2022. Anda juga tidak perlu cape capek seperti rekan lain, harus ke sekolah, mengantar kertas, dan segala macam. Anda cukup merekam, memotret, foto, dan kegiatan saudara. Bagaimana Anda melakukan ini semua, mengukurnya, kemudian speakernya ini berbicara atau dia online, Anda ukur taraf intensitasnya masing-masing tiga data. TI1, TI2, TI3. Mengukur TI ini, Anda Gunakan aplikasi yang di HP lagi, yaitu sound meter. Nanti akan muncul dalam satuan desibel, DB. Nanti di R2 juga sama, Anda ukur T4, T5, T6. Nanti di jarak yang lebih jauh, Anda ukur T7, T8, T9. Sehingga total data yang Anda dapatkan cukup 9 saja. Tadi ada yang e, minta tawar-menawar, Pak, saya sudah mengerjakan 6, bolehlah saya cuma ngumpul 6. Saya bilang, saya sudah mengatakan ini dari 11 IPA 7, 11 IPA 2, IPA 3, IPA 5, bahkan nanti IPA 4 saya ngotot dengan 9. Kalau sudah 9, kan tinggal nambah 3 data lagi. Apa repotnya? Nah, jadi saya hanya minta 9 data. Anda cukup nanti buat laporan sementaranya, seperti ini. Laporan sementara, ini data ke berapa, lalu R-nya jaraknya berapa, lalu TI-nya. Lalu Anda tulis. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan sembilan. Like that. Kemudian X-nya berapa, T-nya berapa. Oke, sementara saya post dulu ya. Saya menunggu pertanyaan. Saya dapat telep. Silakan, Sean, kalau ada yang mau ditanyakan. Bapak, untuk laporan sementaranya itu kami tulis tangan atau kami foto saja, Pak? Kami ketik? A, foto aja bisa. Tulis tangan juga bisa. Baik, Pak. Terima kasih, Tentanya. Pak. Ya, terima kasih. Saya belum... Sampai dengan taraf, bagaimana saudara nanti menghitung, misalnya pada jarak 0,4 meter, diperoleh TI misalnya 80 desibel. Saya tidak meminta taraf ini Anda menghitungnya menjadi I sekian, kemudian P-nya sekian, saya belum sampai situ. Tapi untuk bekal saudara, selain saya tambahkan di dalam video, saya bisa jelaskan dengan singkat seperti ini. Untuk mendapatkan intensitas bunyi, persamaan yang kita gunakan adalah 10 log I per inol. <tuh> Kemudian inol yang dimasukkan di situ adalah 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Masukkan di sini 80 sampai dengan 10 log I yang kita cari dibagi inol. Sementara begini dulu. Kemudian yang nolnya ini sama-sama kita eliminasi. Nanti menjadi 8 log I per inol, agar lognya ini hilang. Berarti I per inolnya ini menjadi 10 pangkat 8. Kemudian intensitasnya agar kita eksekusi lebih jelas, ini dikalikan dengan 10 pangkat min 12 dari tetapan yang sudah ada sebelumnya. 10 pangkat 8 kali 10 pangkat min 12 hasilnya adalah 10 pangkat min 4 Watt per meter persegi. Oke, step pertama sudah selesai. Step berikutnya atau langkah kedua, Anda mencari data P yaitu I dikali 4 IR kuadrat. R-nya sudah ada tadi di pojok kiri atas ini, nilainya adalah 0,4 meter. Misalnya percobaan Anda begitu. Nah, 10 pangkat min 4 tadi dikali, 4P, dikali 4 pi, dikali 0,4 kuadrat, nah ini bisa diselesaikan dengan kalkulator. Anda tuliskan W-nya, selesai. Hasil perhitungan Anda untuk data pertama, kalau misalnya ini ada. Jadi saya belum meminta tarapnya sampai di sini, tapi ini tetap saya harap anda tulis di dalam buku catatan masing-masing. Saya bagai bukti bahwa Anda antusias untuk mengikuti pelajaran saya, walaupun kita hanya bertemu sebentar saja. Silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Uh, permisi, Pak. Ya, silakan. Uh, saya izin bertanya untuk yang sebelumnya tadi, Pak. Yang sebelumnya. Ya. Oke. Okay. Yang mengenai, mengenai yang R. Nah, ya itu ya, um, ya. saya coba apa, terangkan ulang, siapa tahu ada keliru pak. Hmm. Berarti um, yang x11 ini kan untuk speaker, ya. ya. Terus untuk r itu jarak kita berdirinya, kak. Berarti pak. Betul. Ya. Okay. Anda meletakkan r2. alat ukur di mana? Benar, benar sekali oh. Derin. Nah, ya. di, di, misalkan di r1, r2, r3. Terus ya. kemudian yang untuk t1, t2, t2, t2, t3 itu untuk apa ya pak? Di posisi R1 ini, sementara speakernya ini menyala, Anda melihat taraf intensitas terbesar yang Anda bisa amati dengan jeda 30 detik satu sama lain. Oh Berapa jedanya? Misalnya R1-nya kamu berada pada jarak 0,5 meter. t 1 nya terukur 80, kemudian dengan cepat jadi 78, kemudian dengan cepat lagi 83. Sudah kamu sudah dapatkan tiga data, seperti itu. Oh, oke, okay, oke, okay, oke, okay. paham Pak. Nah, hal yang sama juga dialami di R2 dan di R2. R2, dan R2. Ya. Sehingga nanti laporan sementaranya berbentuk seperti ini. Laporan sementara percobaan mengukur taraf intensitas bunyi, data ke-1, masukkan R1-nya, lalu TI-123 masukkan. Lalu R2 masukkan di data 456. Lalu R3 di data 789. Selesai. Ya. Ya. Oke, paham. Terima kasih okay. banyak Pak. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Kalau ada yang masih belum jelas, mari bertanya. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Kemudian tidak ada yang menanya lagi. Ini contohnya yang nanti dikerjakan di bukunya. Kalau misalnya Anda tidak sempat melihat apa yang saya jelaskan secara Zoom, video ini akan saya unggah ke YouTube. Jadi kita akan ulang lagi apa yang kita bahas hari ini. Waktunya satu minggu, jadi jangan buru-buru mengerjakannya. Masih ada waktu sampai tanggal 23 Februari 2022. Nanti hari Kamis pertemuan lagi, beda lagi masalahnya. Saya akan mengajarkan dengan topik yang lain. Harapan saya adalah di awal Maret 2022, saudara akan mengikuti tes tentang gelombang mekanik, kemudian gelombang stasioner, dan yang terakhir adalah tentang gelombang bunyi. Jadi ini ada tiga topik sekaligus. Nah Setelah itu menyusul, kita akan belajar mengenai gelombang optik, alat optik, sampai dengan optik fisis. Nah, kalau ini sudah selesai, maka kloplah pelajaran di semester 4. Silakan kalau ada yang mau bertanya, ada yang belum jelas, atau ada yang ingin perlu diperjelas lagi. Permisi, Pak. Ya, silakan, fatia Buat bunyi yang didengar itu boleh berupa lagu atau apa yang berupa boleh. suara gitu, Pak? Boleh, boleh sekali. Dari apapun dengar gitu, Iya, dari apapun. Mau televisi, ya, boleh mau dari radio oke. boleh, mau dari drama Korea silakan, mau dari laptop oke, okay. mau orang itu menyanyi ya bisa juga, mau madihin, mau puisi, mau pidato, mau sajak boleh semua. Yang penting anda melakukan pengukuran taraf kebisingan. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Ada lagi yang lain belum saya usai? Ya silakan nanti atau siapa? Jadi kan? Oke Rosa. Saya izin bertanya Pak, ya. kita kan mencari untuk masing-masing misalnya R1, kita mencari 3 TI yang paling tinggi Pak. Ya. Nah, misalnya TI1 itu 30 desibel, terus untuk menghitung TI2, apa ada jeda waktu atau langsung secara runtut Pak? Ada, 30 detik, 30 sepon. So, berarti jeda waktu antara TI-nya tunggu 30 detik ya Pak? Ya, tunggu 30 detik kalau, oh, kalau suara itu stabil. Jadi diharap sumber suaranya ini stabil, suaranya stabil. Tapi kalau ternyata lagu, dan lagu itu jangka waktunya hanya 5 menit, Anda bisa setelah melihat pertama 30 dB, lalu berikutnya Anda dapatkan dia menjadi 32, beberapa waktu kemudian Anda dapatkan menjadi 28, it's okay, ini sudah selesai. Berarti R1-nya Anda sudah beres, tanpa harus menunggu jeda 30 sepon. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Siapa lagi yang mau bertanya? Cukup? Pas? Paham, Pak. ah ya. Terima kasih, Marcelo. oke okay. uh, Sementara kita mau tutup, bertahan sebentar. Oke, okay. Jeremy, Pak. silakan. Itu tadi kalau kita misalnya menghit, habis sejak 30 detik, terus kita hitung lagi TL-nya, R lagi. CB nya sama itu dicatat tetap atau dicari sampai beda hasilnya? Sudah apa yang kamu lihat ada perbedaan itulah yang kamu catat, cukup tiga data saja. Nanti okay, kamu tak. pindah, pindah posisi lagi. Nanti R3-nya pindah posisi lagi, gitu nah. Dari sumber yang sama. Jangan berubah-ubah lagunya lah. Kalau misalnya lagu yang kamu munculkan adalah lagu Mahal ini misalnya. Ya tetap aja sampai habis R3 itu lagunya Mahalini. Jangan berubah lagi jadi lagunya Lyodra atau lagunya Siva atau Tiara Andini. Tetap saja. Sumber suaranya stabil. Kalau Pak Jokowi yang pidato, ya tetap saja Pak Jokowi yang pidato pada event tersebut. Jangan pindah-pindah ke, ke tokoh yang lain. Seperti itu. Nah, Oke, ada lagi? Ya, Pak, katanya iya. Anissa, silakan cukup uh, untuk R1, R2, R3-nya terserah kami mau seberapa jauhnya atau ada ketentuan. Benar, terserah kalian aja. Kalau rumah kalian cuma lebarnya Banyak, 3 meter, masa saya harus jaraknya 5 meter? Nah, kan, bakso kalian keluar dari kamar atau Bagaimana dia turun aja sendiri? Mungkin R1-nya pada jarak 0,4 lalu R2-nya pada jarak 0,8. Lalu R3-nya pada jarak 1,5. Bebas. Ini ini contoh, tidak suatu keharusan contoh. Jadi dia tidak melewati batas yang uh, limit yang kalian punyai ruangnya atau space yang kalian punyai itu terbatas ya sudah sesuaikan aja. Oke, ada lagi? Pak mau nanya lagi, Pak. Silakan Fatih ya. Jadi di aplikasinya itu dicari yang di average-nya itu ya Pak? Yang sebelah sini. Eh, sini. Uh, boleh juga, ya. Average-nya boleh, ya, masukkan ya. Nah, angka di situ Terima aja. Terima Pak. Iya. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira kita uh, fokus sebentar supaya Monty bisa merekam wajah kita dengan baik ya Silahkan Monty, pet 1, pet 2, kasih kode. Satu, dua, tiga. Page 1, 2, 3. Ini pet 1, pet 2 ya? Oke, okay. komplit di sebelas sifat 2. Hadir semua. Selamat pagi, sampai ketemu lagi minggu mendatang. Salam sehat semua, jaga kesehatan baik-baik. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Pagi, Pak. Maaf, Pak. Pagi, pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.